Ya, Q&A pertanyaan mengenai olah nafas yang pertama. Bagi Pak Jarod, saya selama ini latihan olah nafas dalam satu bulan hanya fokus satu dan dua saja. Bulan berikutnya, menambah mau nambah Wim Hof dua yang sampai enam rit. Istilahnya, saya cicil gitu, apakah bisa begitu atau sebaliknya atau bagaimana? Ya, begitu. Jadi, paling bagus ya, kalau paling bagus, metode Wim Hof itu sebenarnya kan cuma dua ya, Wim Hof satu, Wim Hof dua. Jadi harus bimpov satu dulu minimal satu minggu minimal satu minggu ya atau kalau misalnya paru-parunya bagus jadi masalahnya bukan soal paru-paru gitu ya masalahnya saya cuma saya minum pista kanker gitu ya diabet dan saturasi saya bagus Saturasi saya 98 jadi kalau saya latihan baru tiga kali aja udah bisa 100 Pak 100% atau kalau yang oximeternya dua digit bisa 99 persen ya ya berarti anda siap buat modul 2, gitu ya langsung dalam waktu tiga hari udah bisa modul 2, tapi kalau yang punya masalah saturasi dimana saturasi 95 kayak saya gitu ya saya satu bulan bingung puluh satu ya sampai bisa sembilan puluh gitu karena saya berangkat dari 95 jadi ketika bisa 99 saya memberanikan diri ya ikut metode 2, coba tahan nafas empat puluh detik lima detik oh bisa gitu ya enam bisa gitu ya nah itu paling bagus memang bertahap segala sesuatu tuh hati-hati jauh lebih baik daripada nekat, gitu ya. Memang kadang-kadang nekat juga kembali kepada ilustrasi yang sering saya berikan ya. Limbah satu nih kayak latihan berenang, limbah dua kayak latihan menyelam. Jadi kalau enggak bisa berenang gimana mau menyelam gitu ya? Tapi ada loh kadang-kadang ya di kampung-kampung itu, warna oh kecil itu udah pakai dilestresi renang itu, jualokin cemplungin ke sungai, cemplungin ke danau itu ya, kejeblok, kejeblok, kejeblok, begitu ya, ya bisa berenang sendiri gitu ya. Jadi ajaib gitu ya. manusia itu ajaib sekali, punya kemampuan luar biasa. Tetapi kalau kebetulan anaknya pas penakut gitu ya, dicemplungin kan tenggelam kan mati gitu ya. Jadi tetap harus langkah hati-hati jauh lebih baik bahkan latihan diving pun kalau ada pelatihnya yang berbahaya ya tidak berbahaya karena kan dia jadi turun-turun-turun lebih dalam turun lebih dalam turun lebih dalam gitu ya, kalau tiba di langsung dalam gitu tekanannya nggak kuat muntah darah loh orang diving bisa muntah darah nah ini hanya ilustrasi wimow2 tidak akan membuat orang sampai muntah darah kenapa ini kan nafas Ya, dan kita tuh tahan yang nahan nafas tuh kita sendiri kita bukan dicekik <laughs> kalau kita dicekik orang lain ya kita mati ya kita akan tahan nafas begitu kita gak kuat ya gak mungkin nahan kita gak akan menahan kita gak bisa menahan untuk begitu gak kuat kita pasti kita pasti akan ambil nafas lagi gitu ya ya gak akan mati gitu gak akan jadi sebenarnya ilustrasi tapi ada tapinya metode udah dua gimana kita tahan nafas sekuat mungkin kan saturasi turun gitu ya bahkan bisa sampai 60, sementara Saturasi 92 aja kalau orang sakit pasang tabung oksigen. Masalahnya kalau orang sakit di rumah sakit COVID segala macam saturasi 92 itu terus terusan itu berjam-jam bahkan berhari-hari harus segera dinaikkan. Nah kalau kita ini kan tidak berhari-hari tidak berjam-jam hanya tahan nafas lalu turun tarik nafas naik lagi. Gitu ya. Jadi coba beberapa detik justru itulah yang diajarkan dalam atau yang di jadi yang ditemukan sama Wim Hof gitu ya. Gimana ceritanya panjang tapi uh, Metode Vingo ini membuat orang hipoksia. Nanti, kalau dibaca di Google, ada linknya juga. Kalau yang pernah saya berikan link, ada grup yang belum saya berikan link. Gitu ya, itu ada analisa bagus banget ketika ada pemenang Nobel menyelidiki mengenai hipoksia. Memang, penelitiannya terhadap binatang ya. tadi mengenai hipoksia, apa yang terjadi dengan hipoksia? Waselnya begini, jantung begini, saturasi begini, dan segala macam mengenai hipoksia. Lalu, ada seorang analis jurnal. Nah, analis jurnal ini membahas menghubungkan antara teori hipoksia yang memenangkan Nobel gitu ya. Yang di situ sendiri sebenarnya adalah bagusnya ada, bahayanya ada gitu ya. Nah, analis ini menghubungkan antara teori hipoksia sang pemenang Nobel ini namanya saya lupa gitu ya. Tapi kalau di post di grup nanti saya sebutin namanya, bahkan linknya, link jurnalnya juga. Dan juga analis ini gitu ya, link-nya, linknya, link google nya menghubungkan antara hipoksia dengan Wim Hof di mana itu dalam metodenya, seseorang mengalami hipoksia sesaat yang membuat kayak trigger untuk metabolisme, trigger untuk meningkatkan kemampuan baru paru menyerap oksigen. Nah, jadi kalau misalnya mau nyicil atau bertahap, ya terutama yang punya masalah jantung gitu ya, begitu metode satu aja kok keringin kemana-mana. Lalu nunggu sampai nggak keringin lagi, misalnya gitu. Bagus, ya. Banyak, kalau saya itu saya lebih senang orang yang hati-hati gitu ya, mati. Walaupun juga nggak akan mungkin sampai meninggal itu nggak akan gitu ya, tapi hati-hati jauh lebih baik karena begitu latihan metode satu sudah cukup sering, gitu ya, maka metode dua waktu tahan nafas lalu saturasi turun kemampuan naiknya itu cepat gitu loh, karena bahayanya itu memang gimana kalau orang saturasi turun lalu nggak bisa naik. <laughs> kayak ya sama kayak orang penyelam gak bisa naik, ya mati gitu ya, atau saturasi turun tapi gak bisa naik, ya gak akan mati sih, kan gak pasti kita segera bernafas, tapi kalau naiknya pelan-pelan, ya ada dokter pun, saya punya teman dokter gitu, eh kamu hati-hati loh ngajarin orang tahan nafas itu, kalau sampai kelamaan, nah, saya tanya kelamaan itu berapa lama gitu ya, ya, saya, ya pokoknya gak boleh lama-lama gitu, kalau 30 kalau detik, ya oke okay lah, tapi kalau orang nanti kayak misalnya 60, 30 detik, Oh, sampai itu baliknya ke delapan puluh, enggak seratus, ya dia otaknya rusak loh, gitu ya. Jadi saya tuh belajar seperti ini, ya. Saya tidak, dikasih, saya tidak dikasih peringatan seperti ini. Saya sendiri belajar langsung diajarkan praktek udah bagusnya begini, bagusnya begini, bagusnya begini, enggak diwanti-wanti bahayanya. Tapi saya cerita ke teman saya seorang dokter, saya diwanti-wanti bahayanya. Jadi saya mengajarkan bahayanya juga, gitu ya. Jadi kalau metode 2 harus satu dulu supaya naiknya cepat. Nah, sekarang kalau metode 3 gimana? Enggak apa-apa. Jadi sebenarnya metode Wim Hof 1 2, ini kan dari Wim Hof, orang Belanda. Metode 3 dari John kabatsin orang Amerika. Ya, dari Fakultas Kedokteran MIT, Massachusetts Institute of Technology, ada Fakultas Kedokteran. Dalam Fakultas Kedokteran ada unit namanya Medical Center. Nah, John Kabatzin itu ketuanya Medical Center di situ. Di mana John kabatsin ini sebenarnya Sebelum dia menjadi profesor, ya ilmu dasarnya itu psikiatri. Maka metodenya itu lembut sekali, ya nggak bahas saturasi kayak Wim Hof, nggak bahas PH kayak Bimhof, gitu ya. Bahasnya mengenai stress release, gitu ya. Keseimbangan hormon sesuai dengan ilmunya, gitu ya. Jadi kalau misalnya metode bahkan nggak pakai satu dua, ya. Langsung metode tiga gitu yang di saya, modul tiga enggak apa-apa karena saya belajar kayak yang lain ya Langsung itu sebagai satunya gitu ya, dan itu tidak bahaya. Makanya di workshop yang pagi seperti ini nanti kan dari sini, apa Rabu ya, kita di scan gitu. Anda malah grup yang baru gabung pun tak tawari praktek apa pagi itu enggak masalah. Jadi metode satu dua harus satu dulu. Nah, metode tiga ini bahkan di awal pun juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi metode tiga sama harus berkali-kali sebelum metode empat, lima dan enam ya. Jadi selama urut begitu ya, terutama yang satu dua aja sih ya. Nah metode tiga, empat, lima, enam, tujuh itu kenapa harus tiga dulu? Karena nanti yang lain itu kita nggak fokus pada nafas, maka harus pinter bernafas dulu gitu ya. Kita udah umur 60 tahun, 50 tahun, empat tahun masih belajar bernafas. Ya nafas dengan teknik tertentu ternyata berpengaruh pada denyut jantung, berpengaruh pada saturasi. Berpengaruh pada pH apa sih ini? Gitu ya, metabolisme tubuh. Makanya, kalau di Indonesia ada olah nafas untuk kanker, olah nafas untuk diabetes. Gitu ya. Kalau Wim itu nggak ada spesifikasi untuk sakit apa ya, termasuk John batin. Jadi, saya pernah belajar di olah nafas khusus diabetes. Gitu ya, lalu saya bandingkan sama olah nafasnya Wim Gitu ya, ini mah sama gitu ya, dan Wim tidak mengkhususkan diri pada saat penyakit tertentu yang menarik kalau dijelajahi testimoninya orang-orang yang ikut limhoff gitu ya ya autoimun sembuh ada gitu ya uh, tumor banyak banget gitu ya ada berhubungan langsung dan seterusnya Oke okay, saya jawab itu dulu ya